rupah runtuh ya itu na oton ya to jangan nak cewek ngejuk lelipi siap siap meleb nih ini jangan mau mau padok Wah, salah, salah, Oh, wah, Uh. meter itu. Uh. kebang Ucok pawang